I'm out please. aja gudol gudol pacol, ah? yo share YouTube share YouTube share YouTube gudol gudol pacol, ngapain tuh Gudol aku ya. Aku mau beli. Boleh Boleh Boleh enggak? Biasanya kasih Buri, buri, buri Ada siapa? Evan. Kamu tinggal aku duduk kayak gini ya istiriyor. Wah, Halo, Go